Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Allah tidak memandang rupamu. Tidak memandang rupamu. Kamu ganteng, kamu cantik, kamu memiliki gigi, harta, memiliki ini. Allah tidak memandang tapi Allah hanya memandang satu apa? Hatinya. Selembut apa hatinya dia? Jika hati dia bersih. Hati dia tidak ada kotoran hati. Hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala.